Ini namanya latihan kepekaan daripada saya memberikan ikan memberikan ikan, mendingan saya ajari anda untuk mancing supaya anda bisa makan ikan seumur hidup anda, bukan? Jadi sekarang ini saya sedang menunjukkan rahasianya untuk menjadi semakin peka supaya dalam segala keputusan dalam setiap langkah hidupmu ada penyertaan dan khususnya supaya anda yang paling peka dengan Tuhan dalam keluarga anda bukan untuk sosokan loh ya, tapi supaya menuntun orang lain pada Tuhan juga. Dan supaya dimanapun Anda berada, selalu mengundang hadirat Allah. Pentingnya merasa dikasih, satu, kita jadi lebih peka dengan Tuhan. Dua, lebih cepat untuk taat. Karena orang yang merasa dikasih itu pasti lebih kuat. Batin jiwanya, rohnya pasti jauh lebih mantap.